Ini terasa sangat menyedihkan. Sayang, engkau tak duduk di sampingku. Kawan, banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering bebatuan, oh oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. oh, oh, tubuhku terguncang dihempas batu jalanan hati tergetar menampak kering rerumputan perjalanan ini pun seperti jadi saksi gembala kecil menangis sedih Jawabnya Ketika Ia ku tanya Mengapa Bapak ibunya Telah Lama mati Di dalam bencana Tanah ini Sampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu, tinggal aku sendiri. Ku menatap langit Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa Atau alam mulai enggan bersahabat